Suzuki All-New R3 Hybrid, mobil pintar yang irit dan ramah lingkungan. Suzuki Smart Hybrid, memadukan mesin K15B dengan integrated starter generator dan lithium-ion battery. Menyimpan energi ke baterai saat kendaraan melambat, serta fitur engine auto stop pada saat kendaraan berhenti. Dengan tambahan daya ke mesin saat akselerasi. Fitur mewah yang lebih baik dengan new dual-tone alloy wheels, New Antena, juga LED Rear Combination Lamps dan Parking Sensor Tampilan yang lebih baik dengan New Front Chrome Grill Design Posisi gas stabil membuat bahan bakar lebih irit karena fitur New Cruise Control memberi kemudahan pada kecepatan tertentu Anti-Lock Braking System dan Electronic Brake Force Distribution Serta New Electronic Stability Program untuk keamanan yang lebih baik pada sistem pengereman mobil Kenyamanan yang lebih baik dengan ruang yang lega Hadir dengan interior mewah. Yang dilengkapi 8-inch Screen head unit with mirroring technology. Juga tampilan new leather steering wheel design. Dan new red stitch look seat yang modern. Dilengkapi second row seat arrangement with start stop button. Rear parking camera. Auto headlight with guide me light. Dan auto foldable mirror with turn signal lamp. Suzuki All-New r Hybrid. Untuk hari yang lebih baik.